Hai hai hai Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik Kelas 3 yang ada di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Kita langsung saja ke materinya Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup Ikan bernapas dengan insang Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya gambar hias bermotif hewan Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan Meskipun disederhanakan gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Jadi, ini adalah gambar yang bermotif ikan. Ini termasuk dalam gambar dekoratif. Ya, ini hampir mirip dengan ikan yang asli. Hanya saja, gambar bermotif ikan ini lebih disederhanakan, adik-adik. Jadi ee, tidak serumit ketika kita melihat ikan ya Ini kan dari sisi muka saja ketika kita menggambarnya ya Tidak dari segala sisi Jadi di sini ee, ikan yang kita gambar ini juga harus diwarnai Nah ini kesannya gambar ini mirip seperti gambar ikan pada aslinya ya Jadi tidak jauh beda dari ikan yang asli Apa itu gambar dekoratif? Nah gambar dekoratif itu adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata Tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang Tidak terlalu ditonjolkan Jadi ini adalah pengertian dari gambar dekoratif Adik-adik bisa menggambar uh, hewannya yang kalian bisa saja nanti untuk menjadi gambar dekoratif kalian bisa warnai dengan pensil warna, crayon, spidol juga bisa ikan berkembang biak dengan cara bertelur ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu adik-adik telur menetas menjadi larva Larva tumbuh menjadi ikan kecil Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa Ikan mengalami pertumbuhan Ikan bernapas dengan insang Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya Jadi ikan ini sekali bertelur itu bisa sampai ribuan adik-adik Nah telur itu akan menetas menjadi larva Nah larva itu tumbuh menjadi ikan kecil nah ikan kecil itu juga akan tumbuh menjadi ikan dewasa, itu tandanya bahwa ikan itu mengalami pertumbuhan, ikan ini bernafasnya menggunakan insang, berbeda dengan manusia kalau manusia kan menggunakan paru-paru, jadi adik-adik harus tahu ya bahwa ikan ini karena hidup di air dia bernafas dengan insang lalu bergeraknya menggunakan sirip ya. menggerakkan siripnya untuk berenang untuk uh, berbelok arah dia menggunakan ekornya adik-adik apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? tentunya ada yang sama ada yang tidak adik-adik carilah minimal 5 informasi dengan e, cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan tentang ikan-ikan. Nah, di sini Kak Sita punya beberapa contoh ikan dan informasi yang bisa kita dapat dari ikan tersebut, ya. Yang pertama ada ikan kakap merah. Nah, ini ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan yang asin. Ikan kakap merah ini termasuk karnivora. Karnivora itu apa kak? Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Nah, si kakap merah ini biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Jadi, kan kakap merah ini hidupnya di laut dan suka Makan ikan-ikan yang kecil. Ikan e, kakap merah ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut dengan ikan kakap merah. Nah ini biasanya adik-adik e, ada yang jual ikan kakap merah juga. Ini bisa untuk kita lauk makan karena dagingnya sangat enak. Ada ikan lagi contohnya lele nih. Nah kalian pasti sudah pernah lihat ya ikan lele nih ya. Nah kita cari tahu informasinya apa Kita bisa menjumpai ikan lele itu di perairan air tawar Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras Atau di perairan yang tenang Misalnya danau, waduk, rawa-rawa, genangan-genangan air Ikan lele ini memiliki kumis ya Di bagian mukanya itu memiliki kumis Lalu kulitnya berlendir memiliki patil yang tajam nah ini adik-adik harus hati-hati ketika menangkap ikan lele ini karena memiliki patil yang tajam itu bisa menusuk tangan kita memiliki sirip dan memiliki kepala yang keras maka untuk mematikan ikan lele ini biasanya orang eh, pedagang lele itu akan memukul kepalanya karena ketika dipukul kepalanya otomatis ikan ini akan langsung mati hati-hati ya kalau kalian menangkap ikan lele karena ada patilnya yang tajam, lalu ada ikan mas juga, nih. Nah, ini sering kita jumpai juga, ikan mas ini bernafas menggunakan instan juga sisinya berwarna merah keemasan. Gerakannya itu gesit, cepat, adik-adik, dan badannya agak besar biasanya dipelihara di akuarium atau di kolam ikan. Nah ini tentang ikan mas. Itu tadi tiga informasi ikan yang bisa kita uh, ketahui ya, adik-adik. Adik-adik bisa cari informasi lebih banyak lagi tentang jenis-jenis atau macam-macam ikan di sekitar kita. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias Nah contoh ikan yang bisa dimakan tuh ya Ada lele, ada gurame, ada kakap, ada nila Itu bisa kita makan adik-adik Kalau ikan hias itu contohnya ikan koi, ikan emas Ya, cupang itu juga termasuk dalam ikan hias Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan Nah kita coba akan meng, belajar menghitung di sini sebuah peternakan-ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam sewaktu satu bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu dua bulan? Nah satu bulannya bisa menghasilkan 120 ekor, maka dua bulannya bisa menghasilkan berapa? Nah kita akan cari tahu ya, dalam waktu dua bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah berarti 120 ditambah 120, karena satu bulannya 120 ekor. Dalam perkalian kita bisa menulisnya 2 dikali 120 Nah untuk membuat perkalian bersusun Maka kita tukar adik-adik berlaku sifat pertukaran 2 dikali 120 itu sama dengan 120 dikali 2 Nah kita cari nih 120 dikali 2 Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini nih Pertama yang kita kalikan adalah 0 kali 2. Berapa 0 dikali 2? Ya, 0 dikali 2 adalah 0. Lalu, kita tulis di bawahnya. Sekarang yang dikalikan adalah 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, 2 dikali 2 itu 4. Kita tuliskan 4. Yang kita kalikan berikutnya 1 dikali 2, 1 dikali 2 sama dengan 2, maka kita tulis 2 di depannya. Berarti 120 dikali 2 atau 2 dikali 120 kebalikannya hasilnya adalah 240. Kalimat kesimpulannya jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu dua bulan ada 240 ekor Kita lihat soal cerita berikutnya Udin memiliki tiga ember berisi ikan hias Setiap ember berisi 320 ekor Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? nah, kita di sini tulis dulu perkaliannya, perkaliannya adalah tiga dikali tiga Nah kalau tiga dikali tiga dibuat bersusun agak susah adik-adik, maka kita tukar tempatnya ya, jadi tadi tiga kali tiga ratus sekarang kita tukar itu sama saja dengan 320 ratus dua dikali Tiga. Nah, kita tulis nih bersusun seperti ini. Pertama yang kita kali adalah 0 kali 3. 0 dikali 3 adalah 0. Kita tulis 0. Lalu 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka kita tulis 6. Yang kita kalikan berikutnya 3 dikali 3. Ya, 3 dikali 3 adalah 9 maka kita tulis 9. Di sini hasilnya 320 dikali 3 adalah 960. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya ada 960 ekor. Soal berikutnya, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, di sini ada 7 buah akuarium. Maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 110. Nah, kita buat pertukaran dulu ya, sama seperti tadi. Berarti sekarang kita cari nih 110 dikali 7 yang kita kalikan pertama adalah 0 dikali 7 0 dikali 7 sama dengan 0 lalu kita tulis 0 lalu 1 kali 7 1 kali 7 adalah 7 kita tulis 7 1 kali 7 lagi 7 lagi berarti kita tulis 7 jawabnya adalah 770 770 jadi banyak ikan koki semuanya ada 770 ekor mudah bukan adik-adik perkalian ini Ya cukup sudah nih pembelajaran kita untuk hari ini Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Apabila Kak Citra ada salah kata Kak Citra mohon maaf ya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati